oke terpantau dari uh, jalur checkpoint bekasi untuk saat ini diloskan kondisinya lancar padat merayap ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga Oke Pak Ayo mundur mundur Siapa Pak ya Pak Ayo para teman-teman nonton jadi terpantau jam dua empat enam kondisinya checkpoint Karawang dan checkpoint Bekasi dibuka